Selamat siang teman-teman Kita buka ujiannya dengan doa ya Mari kita berdoa Saya pimpin dalam agama Kristen ya teman-teman Supaya lancar UTS-nya Tuhan Yesus terima kasih buat siang hari ini Kami bersyukur kami bisa berkumpul untuk UTS IRP Kirankan -kira menolong kami Terlebih lagi jaringan internet untuk Kami mengerjakan soal UTS BIMI Kami mohon penyataanmu agar semuanya bisa berjalan lancar Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam UTS itu halia, amin Ya, teman-teman, saya mau minta dokumentasi dulu sesuai dengan instruksi yang ada di CLS. Yuk kita sama-sama dokumentasikan kehadiran kita di ujian. Ini ada beberapa yang baru masuk, yang belum hadir. Anang, Edward, Matthew, sama Wedi. Mungkin boleh bantu uh, diingatin lagi ya ke teman-temannya. Yang sudah hadir boleh nyalakan kamera supaya bisa langsung didokumentasikan ya. Soal UTS-nya dikerjakan sendiri-sendiri, saya setelah tutup meeting ini nanti akan standby di meet. Jadi kalau yang perlu bisa masuk ke meet, ke meet uh, kelas ERP ya. Silakan teman-teman lihat ke kameranya ya. Oh ini ada Wedi juga. Edward, Matthew sama Anang belum hadir. Oke, saya langsung aja ya Nathan sama Wedi kalau apa bisa menyalakan kameranya. Apa, apa ya tiga dua satu Oke Jadi, nanti teman-teman mengerjakan soal UTS-nya di sini ya. Di Seperti biasa, kita kehadiran, tulis jawabannya. Cuma ada 10 soal. Teman-teman menjawabnya, mohon dengan teliti. Kalau diminta tikot, jawablah dengan huruf besar. Kemudian kalau nomor dokumen, cek lagi benar-benar nomor dokumennya itu. Eh, jangan sampai ada salah nomor, karena yang saya akan periksa yang dari sini ya. Waktu pengerjaannya kita akan selesaikan sampai jam 4 sore. Kalau teman-teman udah udah selesai tinggal silakan input di sini aja, submit. Nanti saya periksa jawaban teman-teman dari nomor-nomor yang diinput di sini. Kemudian ini soalnya. Gampang kok teman-teman. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Nah, takut soalnya saya munculin dulu soalnya sudah saya munculkan yang ini jadi nanti teman-teman ada empat soal teori agak sedikit teori ya ini dibaca sendiri Terus setelah itu ada 6 soal, teman-teman langsung inputkan data di uh, Sapui. Ikuti instruksinya, Anda belanja apa, berapa banyak. Info-info lainnya boleh ikut dari buku, tapi yang diminta pembelanjaannya berapa banyak itu ada di sini. Lanjutkan ke dokumen, good receipt, invoice. Terus Anda jual, diminta jual berapa, ikutin. Kemudian setelah itu delivery. Dan terakhir billing, seperti itu. Itu yang diminta di uh, soal UTS. Pasti bisa teman-teman? Jelas ya instruksinya? Jawabannya, setiap jawaban tuh ditulis di yang tempat kehadiran, nomor 1-4 silakan jawab, teori. Kemudian yang selanjutnya ada 6 nomor, itu prakteknya, tulis nomor dokumennya, jangan sampai salah nulis nomor dokumen. Apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada teman-teman, bisa langsung kerja ya. Dikerjakan. Waduh, Semoga jaringannya lancar. Uh, saya tutup meeting yang ini dan saya pindah ke Google Meet ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih Ci. Terima kasih. Terima kasih Ci. Terima kasih Ci. Pasti bisa, ya. Yeah.